kompor listrik dalam penggunaannya di laboratorium kompor listrik ini berfungsi untuk memanaskan larutan atau zat-zat kimia dengan aquades agar zat kimia cepat larut dalam aquades glass beaker terbuat dari kaca borosilikat yang tahan panas hingga suhu 200 derajat celcius ukuran 50 mm 100 mm, 300 mm, 500 mm atau 1000 mm. Berfungsi untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian tinggi, menampung zat kimia, memanaskan cairan dan media pemanasan cairan. Hot Berfungsi untuk memanaskan bahan yang akan diuji coba, merupakan alat yang dihubungkan langsung ke listrik dengan tombol pengatur suhu dan tombol pemutar batang pengaduk. Patula. Patula difungsikan untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padat dan dapat dipakai sebagai pengaduk larutan. IPT tes, Terbuat dari kaca yang ujungnya runcing Dan ujung atasnya disertai karet penghisap Berfungsi untuk mengambil cairan dalam skala kecil Dan memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain Pinset Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel Fungsi pinset itu untuk menjepit benda kecil ataupun yang sangat lembek atau lembut Ada beberapa sampel atau zat-zat yang terdapat di laboratorium Yang bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada manusia Open Open berfungsi untuk mengukur kadar air Sebagai alat untuk memanaskan atau mengeringkan alat-alat gelas laboratorium Dan bahan-bahan kimia maupun pelarut organik hanya alat gelas tertentu yang dapat dikeringkan di dalam open, yaitu alat gelas yang mempunyai ketelitian rendah. Sedangkan alat gelas yang mempunyai ketelitian tinggi tidak dapat dikeringkan di dalam open karena alat tersebut akan mengalami pemuaian sehingga ketelitiannya tidak tepat. inkubator. Inkubator adalah alat untuk menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol. Autoclave adalah salah satu alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat-alat kultur jaringan. Fungsi kerja autoclave dengan menghasilkan uap bersuhu dan bertekanan tinggi, yaitu 121 derajat Celcius, 15 lbs. Yang akan membunuh mikroorganisme yang ada pada alat-alat kultur jaringan seperti silinder, beaker, petridis, dan lain-lain. Petridis Cawan petridis dipungsikan untuk pembiakan bakteri dalam mikrobiologi sebagai alat penimbang sampel untuk mengeringkan bahan sampel. Pada kultur jaringan, cawan petridis digunakan untuk wadah atau tempat memotong-motong explant. Rak kultur, digunakan untuk tempat letak budidaya sampel atau eksplan yang sudah dalam botol kultur Rak kultur dapat disesuaikan dengan jumlah motor Gelas ukur, merupakan gelas tinggi dengan skala di sepanjang dindingnya Terbuat dari kaca yang tidak tahan panas Ukuran gelas ini dimulai dari 25 mili sampai dengan 200 mili Berfungsi untuk mengukur larutan yang akan diuji, tempat penampungan larutan sementara sebelum dipindahkan ke tempat lainnya. Sakit, akhirat ini digunakan adalah proses pengadukan dengan sistem orbital dalam proses pembuatan bakteri atau larutan. Dapat memuat beberapa iron mayor sehingga proses pembuatan bakteri atau larutan menjadi lebih efisien. Timbangan digital Timbangan digital di laboratorium pada umumnya berfungsi untuk menimbang sampel atau bahan kimia yang akan digunakan. Timbangan digital yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital dan pada layar bacaan timbangan. Freezer Lemari pendingin berfungsi untuk menyimpan sampel yang dianalisa serta media-media yang mudah menguap, dan media yang tidak tahan terhadap panas. Corong Plastik Terbuat dari plastik, digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang sempit mulutnya, terdiri dari kot corong besar dan kecil. Timbangan Analytical Timbangan Laboratorium Timbangan Analytical Balance digunakan untuk menimbang bahan-bahan laboratorium seperti partikel atau bahan dasar kimia Timbangan, timbangan Analytical Balance memiliki keunggulan dalam akurasi perhitungan dengan mencapai angka di belakang koma dalam satuan gram Corong Kaca Terbuat dari gelas digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang sempit mulutnya terdiri dari corong besar dan kecil pengaduk gelak digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan zat-zat kimia ketika melakukan reaksi kimia untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan dan dipakai untuk mengaduk larutan memiliki ukuran yang beragam yaitu besar sedang dan kecil, tergantung gelas yang digunakan. NKC NKC digunakan untuk menjaga ruang kerja untuk stabilitas dan sterilisasi media alat kultur jaringan. Pinset dental. Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel. Fungsi pinset ini untuk menjepit benda kecil ataupun yang sangat lembek Ada beberapa sampel atau jejak terdapat di laboratorium yang bisa menyebabkan alergi atau iritasi pada manusia. Botol kultur. Botol kultur digunakan sebagai wadah atau sampel ekspan dibudidayakan. Laminar Airflow. Laminar Airflow berfungsi untuk membuat ruang kerja tetap steril. Laminar Airflow akan menghisap udara dari luar dan menyaringnya sehingga udara dari luar tidak mengkontaminasi ruang kerja laminar Airflow. Pembakaran Bunsen. Salah satu alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang steril adalah pembakaran bunsen. Untuk sterilisasi jarum, ose atau yang lain, bagian api yang paling cocok untuk memijarkannya adalah bagian api yang berwarna biru atau paling panas. Perubahan bunsen dapat menggunakan bahan bakar gas atau metanol. Plastik Warp Warping Plastic digunakan untuk menutup botol dan menjaga suhu dan kelembaban dalam botol sehingga udara dan kondisi luar tidak mengkontaminasi kondisi botol